Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dimas Horror Story Pada kali ini ada cerita dari seseorang Yang bernama Anto Dimana dia ini punya pengalaman Yang bisa dibilang cukup menyeramkan Sewaktu dia kerja di sebuah pabrik Jadi di tahun 2018 Anto sama temennya nih Namanya Dadang Mutusin buat kerja di sebuah pabrik Nah, karena ada sesuatu yang dilakuin sama dadang Pada akhirnya mereka berdua jadi diteror sama satu sosok Bisakah mereka menghentikan teror itu? Oke, langsung saja Kisah misteri Ini dia Wow Sekitar bulan Februari tahun 2018 Anto pengen ngelamar kerja nih Di sebuah pabrik Ya pabrik komponen kendaraan gitulah. Lebih tepatnya buat aksesoris mobil sama motor Yang ada di daerah Jawa Barat Nah Anto yang gak pengen ngelamar kerja sendirian Akhirnya ngajak temennya nih Sebut saja namanya Dadang Kebetulan Dia emang lagi nganggur juga Jalanlah dia ini ke rumahnya Dadang Ya pakai itu motor Singkat cerita Pas sampai di rumahnya Dadang, Anto langsung kabarin tuh Dadang kebetulan rumah mereka ini emang deket-deketan ya. Langsung dikabarin tuh kalau ada lowongan kerja di pabrik. Dadang yang kedengaran ada lowongan kerja langsung setuju di situ. Dan dia sudah siap banget tuh. Secara emang sudah cukup lama lah dia nganggur. habis diskusi dan menyusun rencana tuh. Akhirnya mereka sepakat buat berangkat ke pabrik itu besok pagi sekitar jam 7.00. Buat naruh lamaran Singkat cerita Besok baginya jam 7 Berangkat tuh mereka berdua ke pabrik itu Naik motor Kita sebut aja perusahaan X ya gitulah. Dia datang ke pabrik buat naruh lamaran Seminggu kemudian Anto sama dadang dipanggil nih buat interview Yang interview kita sebut aja namanya Pak Budi Layaknya orang interview Si Anto sama dadang ini ditanya-tanyain Singkat cerita Abis interview Anto sama dadang ini diminta buat ikut training Dulu, ya, selama seminggu. Di training lah, tuh kan si Anto sama Dadang selama kurang lebih seminggu. Dan habis ngikutin masa training Akhirnya mereka berdua diterima kerja Dan mereka mulai kerja di hari Seninnya Oh ya, jadi pabrik itu bisa dibilang masih baru ya Dan pengoperasiannya itu baru diresmikan Kurang lebih dua bulan lah Jadi bisa dibilang perusahaan ini lagi butuh karyawan Makanya Anto sama dadang ini cepet gitu ya direkrut Singkat cerita, mulailah nih Anto sama dadang kerja Mereka itu kerja di bagian packing barang Total ada kurang lebih 12 karyawan yang kerja di bagian itu, dua bulan kemudian, dua bulan mereka kerja di pabrik itu, masih aman-aman aja tuh, dan belum ada kejadian apa-apa tapi, masuk bulan ketiga, di sini baru dimulailah ceritanya, jadi, waktu itu pas jam 12 siang bunyilah tuh kan, beli istirahat kering ada sebagian karyawan yang pergi ke kantin, dan ada yang sebagian, pergi untuk sholat dan tinggallah tuh Anthony sendirian di ruang packing, terus si dadang ini ke PAB ya pergi itu ke bawah buat ke WC Alhasil dia nggak bisa nemenin tuh Anto di atas, Ya udah, Sebelum si dadang ini pergi ke WC Anto bilang ke dia ya udah, nanti gue tunggu di kantin ya Habis itu Anto lanjut tuh Ngeberesin packingan barang-barang Niatnya, Anto ini mau keburu ke bawah Soalnya, perutnya si Anto ini Mulai keroncongan, yang emang Itu adalah waktu makan siang Pas lagi asik-asik yang ngeberesin Barang, tiba-tiba Dari belakang dia, ada suara Kenceng banget tuh suara Kagetlah tuh si Anto kan Secara dia ini sendirian Reflek Anto ini langsung nengok ke belakang Gak ada siapa-siapa Cuma ada dispenser air minum doang Anto lihat lagi tuh Tetap gak ada hal yang mencurigakan Disitu dia nyobalah buat positive thinking Ya mungkinlah. lah itu suara musim produksi yang ada di bawah Singkat cerita Kelar beres-beres packing tuh Anto langsung turun ke kantin Dan nungguin dadang di sana Selisih beberapa menit Anto sampai Dadang kelar nih dari WC-nya Dan nyamper itulah si Anto Makanlah mereka berdua Sambil makan Mereka ngobrol-ngobrol biasa nih Dan kelar makan Mereka ngerokok-ngerokok tuh Di depan kantin Terus ngerokok Nah disitu Anto baru cerita Tentang suara aneh yang Tadi dia dengar dang tadi gue denger suara aneh gitu enggak tahu suara apaan gua cuma sendirian di atas dan suaranya itu kayak berat banget gitu loh suaranya itu persis banget di belakang gue. pasti gue nengok nggak ada wujudnya Allah sempet-sempetnya lo itu ngedongeng serius gue dang coba lo tadi ngerasain ada di posisi gue. Allah, palingan lo hal doang lagian apa ada setan di sini kalau perlu gue buktiin sini Dadang tiba-tiba ngeletuk tuh, kayak orang yang lagi nantang makhluk gaib yang ada di situ. Anto di situ cuma bilang, entar lo rasain tuh sendiri. Habis ngobrol ngobrol tuh sama Dadang, tiba-tiba belnya bunyi, itu tandanya masuk. Waktu itu udah jam 13.15. Anto sama Dadang langsung buru-buru tuh, balik ke tempat kerja. Selama kerja itu ya normal gitu, kayak kerja biasanya, nggak ada kejadian apa-apa mungkin karena waktu itu masih rame singkat cerita udah jam setengah enam sore nih bel pulang bunyi semua karyawan sudah pulang duluan tinggal anto sama dedang yang emang berdua itu ngeberesin barang-barang buat besoknya siap diantar ke tempat lain soalnya target hari itu meski packing ratusan barang buat diekspor ke pabrik lain nah pas lagi ngobrol-ngobrol sama dedang gitu Tiba-tiba, uh, dadang ini tiba-tiba teriak dan matanya melotot kayak ngeliatin sesuatu di belakangnya Anto. Anto yang bingung langsung nanya, woi, ada apaan? Dadang ini sambil melotot nunjuk-nunjuk gitu, I, i, itu ada pocong di belakang lo Dan pas Anto ini Nengok ke belakang Yang bener aja Itu ada pocong berdiri Di samping tumpukan kardus Itu pocong kain kafannya lusuh Mukanya jelek banget Terus matanya merah dan lebih seremnya lagi Itu pocong Kepalanya digoyangin Kanan, kiri Kanan, kiri Terus pocong itu Kakinya itu Agak melayang gitu ya Nggak nyentuh tanah Sontak Anto langsung lari tuh Sama dadang Turun tangga Dan karena saking takutnya Mereka sampai kesandung tuh Terus nyungsep Mereka berdiri lagi tuh Lanjut turun ke bawah Udah sampai bawah Baru ingat Kalau tas ransel mereka Ketinggalan di atas Anto mikir tuh Alah udahlah Ntar ajalah Pas mereka berdua Udah sampai di di Lantai bawah mereka berdua ini kayak orang habis maraton nih, karena emang bener-bener ketakutan masih kebayang-bayang nih sama penamakan tadi. Habis itu, mereka mutusin buat istirahat sebentar nih di musola yang ada di depan pabrik. Pas sampai di musola itu, Dadang langsung bah lega tuh, kayaknya. Dan tepar tuh di teras musola itu, terus si Anto ini cuma bisa istighfar tuh, astagfirullah. Astagfirullah, mereka benar-benar takut di situ karena jujur. Itu pertama kalinya mereka melihat makhluk begituan. Di situ Anto nyalahin dadang. Soalnya kan, di awal kejadian ini. Karena perkataan dadang. Yang seolah-olah nantangi makhluk gaib yang ada di sana. Nah, pas udah dibuktiin, dilihatin pocong. Dia takut dan Anto juga ikut kena imbasnya. Nantangin sih, pas dilihatin lari. Gue juga kan yang kena. Maaf, toh. Gue awalnya bercanda doang. Eh, malah beneran pakin. Abis itu, Anto sama dadang disamperin tuh. Sama dua orang. Ternyata itu sapam. Sebut saja namanya Pak Joko dan Pak Udin. Mereka berdua nyamperin. Dan terus nanya. Kenapa kok mereka belum pulang? diceritainlah tuh. Sama Anto ke mereka berdua. Abis dengerin ceritanya Anto. Pak Udin sama Pak Joko nawarin. Buat nganterin mereka berdua ke atas. Buat ngambil tas tadi yang ketinggalan. Masih takut sebenarnya. Tapi... Anto sama dadang ngeberaniin diri buat ke atas lagi. Soalnya kan sekarang udah ditemenin sama dua satpam ini. Tapi mereka yang gak tahu Ternyata satpam ini juga penakut. Jalan tuh mereka ke atas melewati tangga tadi ke ruangan packing. Keadaan pabrik waktu itu bener-bener sepi dan sunyi banget. Yang emang sudah tidak ada karyawan lagi. Waktu itu sudah jam 7 malam. Si dadang waktu itu sudah takut banget tuh. Tangannya bergetar gitu kan ketakutan sambil pegangin tangannya Anto di situ Anto sempat ngerasain kalau tangannya Anto itu sudah dingin banget gitu dan seperti yang saya bilang tadi ternyata pak Udin sama pak Joko itu sudah ketakutan gitu ini satpam perlu diamanin atau gimana di situ bukannya tambah berani malah tambah takut dong singkat cerita mereka ini sudah sampai di ruangan atas Anto sama dadang tuh langsung tuh ambil tasnya mereka masing-masing Pas Anto mau ngeraih tasnya itu ya Tiba-tiba Entah kenapa Dadang ini tiba-tiba teriak Sambil lunjuk di arah tangga Po, po, po Belum tuh dadang selesai ngomong Tiba-tiba dia langsung jatuh pingsan Keadaan di situ makin tidak kondusif, soalnya Pak Joko ngelihat ke arah yang si Sidang tunjuk-tunjuk tadi, dan dia melihat juga pocong itu. Refleks dia teriak, po po pocong. Sambil gemeteran terus nunjuk-nunjuk ke arah tangga itu Sontak Antos sama Pak Udin ngelihat dong ke arah tangga itu Dan benar aja mereka berdua ini mengelihat ada dua pocong di tangga itu Pocong satunya itu cuma diem Diem kayak ngeliatin mereka bertiga Dan satunya lagi Kepalanya itu geleng kanan kiri seperti pocong di awal tadi jadi posisi si pocong itu ada di tangga yang mereka buat turun jadi ibarat tuh mereka itu nggak bisa turun gitu karena dihadang dua pocong itu bingunglah mereka bertiga di situ kan mana si dadang pingsan terus harus gimana mau turun tapi ada pocong-pocong itu gimana ngelewatinnya Anto langsung nyuruh tuh Pak Udin sama Pak Jogo buat lari ke gudang Gudang yang deket dispenser tadi Yang awal-awal Anto ngedengar suara Bunyinya kayak gini Dan mereka seret tuh si dadang menuju gudang itu Anto bodo amat lah soal luka atau enggaknya muka si dadang Karena Anto ini bener benar menyeret si dadang Dan menuju gudang itu Oh iya, gudangnya itu nggak terlalu gede, paling-paling ya muat buat sepuluh orangan lah. Biasanya gudang itu digunakan untuk menaruh kardus-kardus yang belum dibentuk gitu, yang masih uh, lembaran gitulah. Udah masuk tuh semua di gudang, tutuplah itu pintunya. Terus si Anto mulai tulah baca-baca doa-doa gitulah ya, dan berharap pocong yang ada di tangga itu segera pergi. Soalnya mereka mau turun masa iya, disuruh nginep di gudang itu. Disitu Pak Joko sibuk tuh, bangunin Dadang yang dari tadi pingsan, udah dia tabokin pipinya, Pakok, Pakok masih saja gak bangun. Dan di situ Pak Udin ikut ngebantuin baca doa. Waktu Anto lagi baca doa belum selesai, tuh baca doa tiba-tiba. Itu pintu ada yang ngetok, siapa coba? Secara karyawan yang ada di situ sudah pulang semua, tinggal si Dadang sama si Anto ini yang belum pulang langsung diem tuh semua di situ. Tapi si Pak Joko, bisa dibilang ini Pak Joko ini orangnya penakut ya. Tapi penasarannya itu tinggi. Beliau terus berdiri tuh dan mutusin buat ngintip dari bolongan pintu. Jadi bukan lubang kunci ya. Jadi pintu itu emang ada lubang. Nah ngintiplah itu Pak Joko dari lubang itu. Dia ngintip ngelihat-lihat keadaan sekitar dan gak lama. Tiba-tiba Pak Joko teriak. Po pocong Dan parahnya Abis itu Pak Joko pingsan Waduh mana si dadang belum bangun Gantian nih Eh malah disusul lagi dengan Pak Joko Tinggal berdua Pak Udin sama si Anto Mereka berdua disitu sudah panik tuh Pak Udin nyoba buat nyadarin Pak Joko Tapi udah lama tuh Bangunin tapi nggak bangun-bangun Sampai Pak Udin tuh Coba memukul pipinya Pak Joko tuh Dia pukul-pukulin tuh tapi belum masih siuman di tengah-tengah kepanikan itu Tiba-tiba Anto keinget nih sama temennya Kita sebut saja Yusuf Nah Yusuf ini punya temen sebut saja namanya Dimas Bisa dibilang Dimas ini paham dengan hal-hal begituan. Anto inisiatif tuh minta bantuan si Yusuf Dia telepon tuh si Yusuf Soalnya si Anto ini tidak punya nomornya si Dimas Anto ceritain tuh semua kejadiannya ke Yusuf dia minta supaya si Yusuf ini buruan deh ke pabrik buat nolongi mereka berempat. Si Yusuf ya nge tuh permintaan dari si Anto itu. Dan setelah Anto arahin semuanya itu, dia tutup tuh teleponnya. Di situ Anto ngerasa kalau seperti dikepung banyak suara-suara aneh di sekitar dia. Banyak suara aneh dari gudang itu. Dan ketokan pintu itu masih ada. Anto yang udah tahu kalau itu bukan manusia, nggak berani tuh ngintip apalagi nge buka pintu itu. Dan di situ dan di situ Pak Udin cuma bilang, banyakin doa-doa aja. Kurang lebih sekitar 15 menitan setelah si Anton nelpon Yusuf itu tiba-tiba dari pintu gudang itu ada yang teriak. Tok Anto, lu di mana?" Anto yang denger itu langsung teriak tuh. "Gue di sini, Sop. Gue di sini." Sambil gedor tuh pintu supaya Yusuf itu ngerti, "Oh, ternyata Anto ada di situ." Pas Anto ngebuka pintu gudang itu, dia ngelihat kalau Yusuf udah ngebawa teman-temannya. Mungkin adalah tujuh orang buat bantuin mereka berempat termasuk juga Dimas. Yusuf di situ langsung nyuruh teman-temannya buat ngegotong si Dadang. Anto, Pak Udin sama Yusuf ngegotong Pak Joko tuh. Setelah mereka keluar dari gudang, Yusuf nyuruh mereka buat nunggu di pojokan dekat tangga. Terus si Dimas bilang, di situ mereka dilihatin banyak sekali makhluk halus dan termasuk si pocong itu. Akhirnya Dimas keluarin nih garam kasar sama air putih botolan dari tas ranselnya. Dia ambil tuh garam segenggam Habis dia bacain doa, langsung dia lempar tuh garam Nah, setelah si Dimas nyebarin tuh garam dan niramin air botolan itu Gak lama terdengar kayak ada suara jeritan dari berbagai arah Tapi suara itu gak ada wujudnya Suara itu mirip seperti orang yang kesakitan gitu Anto disitu, ya langsung ngerilah secara gak ada wujudnya dan selang beberapa detik, suara-suara itu langsung hilang. Terus, tempat yang dilempar garam sama air tadi, sama si Dimas, keluar asap putih. Anto yang penasaran langsung nanya tuh ke Dimas. Itu tadi apaan si Dim? Kok ada suara-suara kayak gitu? Itu tadi adalah suara makhluk yang menjerit karena ketakutan dengan garam dan air yang dibacain doa. Dan asap putih itu tadi, tandanya kalau makhluk-makhluk itu tadi sudah berubah. Makanya jeritan-jeritan itu langsung hilang. Selesai itu, mereka semua cepet-cepet tuh turun ke bawah. Si dadang digendong tuh sama Yusuf. Nggak lupa, Anto ngebawain tasnya. Dan teman-temannya Yusuf, termasuk Pak Udin sama si Dimas, itu ngebantu menggotong Pak Joko. Singkat cerita, pas udah sampai di bawah, mereka langsung istirahat tuh di samping pos apam. Anto coba buat sadarin Dadang sama Pak Joko tuh, dan untungnya mereka kali ini sadar. Tapi si Dadang ini orangnya bingung ya, plonggoh-plonggoh, tatapannya kosong dan diem aja tuh. Anto coba buat goyangin tuh badannya Dadang, tapi dia tetap nggak ngerespon. Anto yang bener-bener udah emosi tuh langsung ditabok tuh si Dadang, mampus loh. Bangun Woi sadar. Dar, di situ Dadang kayak orang linglung. Dia bilang, "Ini di mana, Tok? Dan semua orang ini siapa, toh Anto jelasin tuh." Dia itu tadi pingsan karena habis lihat pocong. Setelah dijelasin panjang lebar tuh sama Anto, si Dadang baru keinget kalau dia itu habis ngelihat pocong di tangga. Yang lebih seremnya itu pengakuan dari Pak Joko. Pas dia itu mengintip dari lubang pintu itu, dia lihatlah sekeliling, enggak ada apa-apa. Tapi di persekian detik, langsung muncul tuh muka pocong di depan lubang itu. Langsung kaget lah itu. Kamu tahu nggak, jam sker di film horor itu ya kayak gitulah. Mukanya itu busuk, hitam, ada belatung, matanya merah. Pantes saja Pak Joko langsung pingsan Ya emang ngeri banget gitu ya Di depan muka Pak Joko Setelah itu Anto sama Dadang Berterima kasih kepada Dimas Sama Yusuf dan teman-temannya Dan tidak lupa juga kepada Pak Joko sama Pak Udin Yang sudah nganterin mereka berdua Naik ke atas Walaupun ya percuma gitu Mereka pulang tuh ke rumahnya masing-masing Anto sama Dadang pulang ke kosan Yang emang sebelum dia itu Ngelamar kerja dia itu sudah cari dari kosan terdekat di pabrik itu ya buat hemat uang bensin lah tapi ternyata mereka kira sampai kosan tuh udah aman gitu loh Dan yang mereka salah Pas mereka di jalan menuju ke kosan Pas naik motor nih Anto ini ngelihat kalau ada sekelepetan bayangan Kayak pocong terbang gitu ya Di atasnya Anto Anto disitu benar-benar yakin Kalau itu tadi benar-benar pocong Waduh malah tambah ribet nih Disitu Anto tidak ngasih tahu dadang ya Yang emang nanti ya takutnya Si dadang ini panik lagi dan pingsan gitu loh Siapa? apa coba yang mau nolongin. Singkat cerita, sudah sampai di kosan tuh. Anto langsung masukin tuh motor. Di situ Dadang langsung masuk kamar dan tidur gitu. Enggak mandi dulu apa gimana gitu kan. Tapi kalau Anto ini mandi ya. Setelah itu langsung mandi dan dia tinggal lah Dadang itu sendirian di kamar. Awal-awal mandi itu aman-aman saja ya. Tapi ada yang ngetok. Anto kira itu Dadang. Iya dang, nanti bentar nih, sebentar lagi selesai. Anto sudah selesai tuh dan dia keluar dari kamar mandi. Tapi yang anehnya, di situ nggak ada si Dadang. Dia masuk tuh ke kamar dan yang anehnya, di situ Dadang tidur pulas gitu. Jadi siapa tadi yang ngetok pintu kamar mandi? Di situ Anto cuma bilang, alah bodo amat lah. Pokoknya sayang nggak mau cari masalah. Setelah itu, Anto siap-siap tuh buat tidur. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Pas jam 12 malam. Dadang tiba-tiba ngerang-ngerang Kayak orang kesurupan gitu Oh, Dan disitu dadang bilang Anak ini harus mati Mati Anto kaget tuh Yang bener saja dadang ini kesurupan Wah, puanik tuh setengah mati si Anto Disitu Anto coba buat nyadarin si dadang ya Dia baca doa-doa tuh Lalu dia tiupin ke ubun-ubunnya dadang tapi ya nggak ngefek gitu kan? Secara dia itu tidak tahu caranya. Makhluk itu bilang temanmu ini harus mati. Orang yang nggak tahu tata harus mati. Di situ Anto langsung keinget tuh dengan perkataan Dadang di waktu awal itu. Yang nantangin makhluk halus yang ada di pabrik dia panik tuh. Nggak pakai lama dia langsung telepon tuh nomornya Yusuf. Lo? Yusuf, ya to, gimana? Tolong cepet kesini, ke kosan aku. Dadang kesurupan dan bahayanya. Makhluk yang nyurupin Dadang ini bilang kalau Dadang ini harus mati. Buruan kesini. Oke Anto, oke oke. Aku dan Dimas nanti langsung ke sana saja. Dan bener tuh, nggak pakai lama Yusuf dan Dimas sudah datang di kosannya Anto dan Anto ceritain tuh semuanya awal dia mandi sampai Anto sampai Dadang kayak gini nggak pakai lama si Dimas ini coba untuk interaksi ya sama makhluk yang ngerasukin si Dadang kalau bisa dibilang ini interaksinya lewat batin jadi cuma tengok tengok aja tuh singkat cerita setelah komunikasi dia sadarin tuh si Dadang dan makhluk itu disuruh keluar akhirnya bisa satu keluar dan dadang lemes tuh tepar dan pingsan ya udah gak sadarin diri disitu dimas bilang kalau makhluk-makhluk ini sebenarnya itu marah karena percakapan dari si dadang yang nantangin makhluk yang ada di pabrik itu makanya sampai diteror di kosan dan ada satu syarat buat si dadang lepas dari teror itu yaitu dengan caranya meminta maaf kepada makhluk yang ada di pabrik itu gak pakai lama dimas sama yusuf dan anto bawa si dadang lagi di pabrik itu, entah Melakukan ritual apa ya? Guna untuk meminta maaf ya, semacam bakar-bakar apalah gitu kan. Ya. Setelah itu udah kelar lah ritual minta maaf itu kan udah pulang. Alhamdulillahnya, sampai sekarang tidak ada teror lagi. Pesan buat kalian, mereka itu ada dan berdampingan dengan kita. Udah selesai ceritanya, sebenarnya nanggung ya. Akhirnya itu yang membagongkan gitu ya. Gimana tuh ceritanya menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan berlangganan gratis di Dimas Horror Story. Kian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.